Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Adlin Channel. Kali ini kita ingin memberitakan tentang 10 aktor Bollywood paling kaya tahun 2022. Sudah tak dilakukan lagi, beberapa aktor Bollywood di bawah ini memiliki penghasilan yang sangat besar. Di balik kesuksesannya, mereka memiliki keterampilan acting, kerja keras, dan keberuntungan. Dilansir dari laman Top 10 About pada Kamis, 29 September 2022, inilah 10 aktor Bollywood paling kaya di tahun 2022. Di urutan nomor 10 ada Sanjay Dutt, aktor legend dan paling kontroversial. Sanjay Dutt juga masuk dalam daftar aktor terkaya di Bollywood versi Forbes dengan kekayaan bersih 30 juta dolar. Dutt mengelola namanya dalam daftar aktor Bollywood terkaya pada tahun 2022 Dalam karir filmnya yang panjang Ia telah meraih banyak penghargaan Seperti tiga penghargaan layar, 3 penghargaan standas, dua penghargaan IIFA, Dan masih banyak yang lainnya Di urutan nomor 9 ada John Abraham Pria asal terseksi dan pria bergaya paling berprestasi, John Abraham adalah salah satu aktor terkaya di Bollywood. John adalah seorang model profesional di awal kemudian, ia memulai debutnya dalam film Jisim pada tahun 2003. Beberapa film terlarisnya adalah Dong Comeback dan banyak lagi. Di urutan ke nomor 8 ada Ranbir Kapur dengan 50 juta dolar. Rabin Kapur berada di urutan berikutnya dalam daftar aktor Bollywood dengan bayaran tertinggi. Ranbir adalah putra aktor legenda Rishi Kapur dan dia juga aktor serba bisa. Di urutan nomor 7 ada Kritik Rosan. Forbes telah memilih Kritik Rosan dalam daftar pria tampan dunia. Lebih terkenal karena keterampilannya menari. Selain itu, ia juga terkenal dengan kebukarannya. Menurut laporan, ia diperkirakan memiliki kekayaan bersih 110 juta dolar. Pada tahun 2022, di urutan nomor 6 ada Saib Ali Khan dengan kekayaan diperkirakan 160 juta dolar, putra seorang aktor legend. Di urutan nomor 5 ada Amir Khan. Aktor dan sutradara paling berpengaruh Amir Khan Pantas berada di sisi di antara 10 aktor Bollywood terkaya Dengan perkiraan kekayaan bersih 260 juta dolar Di urutan nomor 4 ada Akshay Kumar Salah satu aktor Bollywood populer Akshay Kumar adalah aktor yang juga berpenghasilan tertinggi lainnya di India Kekayaannya bersih diperkirakan sekitar 300 juta dolar pada tahun 2022 Nomor ketiga ada Salman Khan Tidak diragukan lagi Salman Khan adalah aktor Bollywood terlaris lainnya saat ini Dengan kekayaan bersih 400 juta dolar Dia terkenal karena tubuhnya yang luar biasa Di urutan kedua ada Anita Bachchan Anita atau Big B adalah salah satu aktor Bollywood paling sukses sepanjang masa Siapakah yang terakhir? Inilah yang terakhir Di nomor urutan pertama yaitu Sahrulkan Raja Bollywood atau dikenal sebagai SRK adalah aktor Bollywood terkaya pada tahun 2022 menurut laporan saat ini ia memiliki kekayaan bersih hampir 800 juta dolar yang menjadikannya seorang kritis India terkaya Sahrukan juga dianggap sebagai bintang film terbesar di dunia selain itu ia juga dikenal sebagai raja romansa Bollywood dan dengan demikian ia memiliki basis penggemar wanita besar di seluruh dunia. Demikian dari Adeline Channel 10 Artis Bollywood Terkaya Tahun 2022 Wassalam.